Halo apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel cara kita.id bersama Bang Dani. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mendesain poster menggunakan aplikasi PixelLab Android. Dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini ya, teman-teman. Oke langsung aja, nggak usah berlama-lama, buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita simak video tutorialnya. Langkah pertama, kalian tentunya harus punya aplikasi PixelLab-nya ya, dan buat kalian yang belum punya, bisa kalian download di link description video ini. Kita buat terlebih dahulu untuk ukuran kanvasnya, ya teman-teman. Kita buat dengan ukuran satu banding satu atau square seperti ini, dan jika sudah, kalian pilih aja "Oke" okay. seperti ini, ya. Ukuran size kanvasnya, dan selanjutnya kalian juga harus download bahan-bahan mentahnya, ya teman-teman. Yang nantinya akan kita buat e, untuk mengedit link downloadnya juga sudah saya sediakan di bawah. Langsung aja, bisa kalian download bahannya, ya, secara gratis. Oke jika sudah kita masukkan bahan-bahannya dengan cara kalian pilih ikon tanda plus di atas ini lalu pilih dari galeri Dan tinggal kalian pilih dan masukkan seperti ini teman-teman Lalu kalian sesuaikan saja size-nya hingga pas atau penuh ke layar seperti ini ya Selanjutnya kalian masukkan lagi bahan-bahannya eh, semua bahannya tadi ya dengan cara seperti tadi Nah sampai sini saya skip aja videonya, karena nanti terlalu lama. Dan jika semua bahan sudah kalian masukkan semua, selanjutnya kalian kunci pada layar background, agar layar ini tidak berubah posisinya. Dengan cara kalian pilih ikon lapisan di atas ini, dan kalian cari pada layar backgroundnya, lalu pilih ikon tanda kunci ini. Kalian kunci juga ya pada semua layar, kecuali layar ikon youtube dan telepon Karena kita akan mengatur posisinya. Oke, kalian sembunyikan dengan cara pilih ikon mata ini. Biar nggak ganggu ya teman-teman. Selanjutnya, kalian susun aja layarnya seperti ini. Oke, jika sudah selanjutnya kita akan mengatur posisi dari ikon gambar YouTube dan teleponnya ya, teman-teman. Nah, di sini kalian kecilkan size ukurannya seperti ini dan atur posisinya. Oke, sampai sini sudah hampir selesai ya. Selanjutnya kita ketikkan tulisan ee, bebas ya. Karena ini hanya contoh aja jadi ya saya buat seperti ini aja dan kalau semisal kalian akan menambahkan tulisan lain-lain ya tinggal kalian sesuaikan aja ya sesuai daripada konsep dari poster yang kalian desain ini selanjutnya saya akan menambahkan tulisan seperti ini oh ya teman-teman untuk fontnya ini saya menggunakan jenis font capture it ya Selanjutnya, tinggal kalian setting dan sesuaikan aja, biar tampilan poster kita ini menjadi lebih menarik dan semenarik mungkin. Dan untuk hasil landingnya, nanti akan seperti ini teman-teman. Wow, cukup bagus ya, simple dan tentunya terlihat sangat menarik.